Hai hai hi. Pada setiap musimnya, MotoGP selalu menghadirkan pembalap bersatu juara dunia di akhir kompetisi. Dari kelas terendah hingga kelas primer akan selalu muncul juara berdasarkan perhitungan poin di kelas semak. Ada beberapa pembalap yang hanya bisa meraih satu gelar sepanjang karirnya. Namun, ada pula yang mampu menyabet gelar juara lintas kelas. Lantas, siapa pemilik gelar juara terbanyak di semua kelas yang ada dalam MotoGP? Komo Agostini Ya, Giacomo Agustini adalah seorang pembalap berkebangsaan Italia yang akrab dipanggil Ago. Ago lahir di Brescia, Lombardi pada 16 Juni 1942. Selama karirnya, ia telah menjuarai berbagai jenis kejuaraan balap motor di berbagai kelas. Tanya itu, Ago juga sukses dalam mencetak rekor sebagai juara dunia 500cc sebanyak 8 kali. Dia menggunakan motor Italia MV Agusta dalam meraih tujuh gelar juara dan hanya menggunakan motor Yamaha pada 1975. Jika ditotal, sepanjang karir Giacomo Agustini telah meraih 122 kemenangan dan 15 gelar juara dari berbagai kelas. Tidak heran jika pada tahun 2010, Giacomo Agustini mendapat gelar sebagai legenda VIM dengan segala pencapaiannya dalam bidang olahraga balap motor tingkat dunia. Lelaki yang memulai karirnya sebagai seorang pembalap liar ini, lahir dari keluarga yang berasal dari Lovere. Ayahnya sendiri dulu bekerja sebagai dewan di kota Lovere, dan ternyata pada awal karir Ago, ayahnya tidak setuju. Namun ketika Ago menjuarai kejuaraan resmi pada 1963, ayahnya mulai merestui jalan karir yang dipilih Agostini. Angel Nito Selanjutnya ada nama Angel Nito yang berada di urutan kedua Pembalap peraih gelar juara dunia terbanyak sepanjang sejarah MotoGP di semua kelas Pembalap ke kebangsaan Spanyol itu sudah mengoleksi 13 gelar Rinciannya adalah 7 gelar di kelas 125cc dan 6 gelar kalah berkompetisi di kelas 500cc Namun uniknya Angel Nito menyebut jumlah gelarnya dengan 12 plus 1, lantaran menganggap angka 13 sebagai angka yang tidak membawa keberuntungan. Ya, yeah, konsistensinya meraih gelar juara, meski di kelas balap yang tergolong kecil, membuat namanya bertengger dalam daftar rekor ini. Namun, tahukah kalian sob, jika nama Angel Nito dipakai untuk menggantikan nama Team yang berkompetisi di MotoGP dan Moto3, sebagai bentuk penghormatan kepada sang legenda Perubahan ini terjadi pada tahun 2018 lalu setahun setelah meninggalnya Angel Nito pada 3 Agustus 2017 Eh tapi tunggu dulu sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Valentino Rossi Siapa yang gak kenal dengan pembalap yang satu ini? Ya, Valentino Rossi seorang pembalap terkenal ini ternyata tumbuh di keluarga pecinta balap motor. Ayahnya yang seorang pembalap era 70-an, Graziano Rossi, sudah mulai mengajari Rossi untuk mendarai motor sejak kecil. Bahkan ia mengawali karirnya sebagai pembalap motor, sejak usia 13 tahun dengan menjuarai berbagai kejuaraan regional. bakatnya yang cemerlang membuat ia masuk Italian Sport Production Championship pada tahun 1994. Rossi sendiri mengawali debutnya di kejuaraan dunia lewat Malaysia Grand Prix 1996. Saat itu ia berhasil finish di posisi ke-9 dengan mengendarai Aprilia. Selanjutnya, Rossi berhasil naik ke kelas 250 cc dan mengantongi 9 kemenangan. Rossi kemudian naik kelas ke MotoGP dan menjadi juara dunia 2002 dan 2003 bersama Honda. Ya, namun menjelang musim 2004, lagi-lagi Rossi membuat semua penonton kaget. Ia berhasil sampai finish di posisi pertama Grand Prix Afrika Selatan setelah mengalahkan pesaing terkuatnya yaitu Max Biaggi. Hingga kini, Rossi sudah mengumpulkan total 9 gelar juara dunia sepanjang karirnya. Torehan itu membuat namanya layak disejajarkan dengan legenda balap lainnya dalam daftar pengumpul gelar juara terbanyak. Mike Helwood, Ya, pembalap yang memiliki julukan Mike the Bike ini memiliki jumlah gelar yang sama dengan Valentino Rossi. Bedanya, Mike memperoleh 4 gelar 500cc yang merupakan kelas tertinggi. Dan tahukah kalian sob, jika pembalap yang berkiprah di MotoGP sejak 1959 hingga 1967 itu telah memenangi tiga gelar di kelas 250cc dan 2 titel di kelas 350cc. Carlo Ubialli Bukan hanya Mike Helwood dan Valentino Rossi, Carlo Ubialli juga memiliki jumlah gelar juara dunia yang sama, yakni 9 titel juara dunia. Kelas 125 sisi menjadi lumbung baginya untuk memperoleh gelar dengan total 6 titel juara dunia. Ya, sementara itu tiga gelar lainnya didapatkannya kalau berkiprah di kelas 250 cc. Pembalap kelahiran Bergamo, Italia itu menjalani 12 musim di MotoGP sejak 1949 hingga 1960 lalu. Mark Marquez Mark merupakan salah satu pembalap MotoGP yang penuh prestasi. Laki-laki kelahiran 17 Februari 1993 itu Menjadi pembalap sukses di usia mudanya Minat Mark terhadap balap motor Ternyata sudah ada sejak kecil Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh mama dan papa Mark Yang juga mencintai dunia balap motor Bahkan Mark mendapatkan motor pertamanya yaitu pada usia 4 tahun Bukan hanya sebagai penggemar Mark mulai memantapkan cita-citanya sebagai pembalap motor Ya, laki-laki kelahiran tahun 1993 itu memulai karir balap pada usia 5 tahun dengan ikut serta dalam ajang Enduro untuk anak-anak. Namun siapa sangka, ternyata saat ini Mark Marquez juga masuk dalam daftar rekor 8 pembalap dengan gelar juara dunia terbanyak. 1 gelar di kelas 125cc dan Moto2 serta 6 gelar di kelas Papa Raja menempatkannya berada di posisi ke-6.